Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. nih Bro Rudy ini Pak Jenderal Ikimnya uh, di telpon nggak bisa ininya juga sulit ini dan kita sudah terlambat hampir 20 puluh menit nih kita nih ya sudah gini aja orang-orang aja bertanya kepada aku biar aku menjawab om oh, begitu ya gitu Cinta. aja karen daripada kita berdiskusi kuliah juga Bro Paul juga masih abu-abu. Dalam saya nggak ya, enggak abu-abu ya. saya hanya saya hanya tidak anti dengan yang lain dengan one dengan dengan trinitas dengan nah, contoh di saya uh, bertuan sama Yesus tapi saya enggak anti sama tuan-tuan lain jadi kita tuannya siapa nah, kalau saya bertuan dengan Yesus tapi saya anti Tuhan yang lain nah, nah itu jelas berpas, kan ya hmm. nah, hanya saya bilang karena masih abu-abu abu biar aja audiens saja yang bertanya sama aku biar aku jelaskan hmm. Mereka tahu. tapi kalau bisa yang bertanya itu uh, dari One itulah biar gampang aku menjelaskannya hmm, jangan sekarang harus begini saya saya sudah punya pola sebab atau begini ini karena nggak bisa masuk kita langsung kita coba mengalir begitu agak kacau kita langsung timer ya supaya jangan berselisih ya oke kita mulai saja Yeah. Uh, sebetulnya saya maunya dibatasi gitu ya uh, cuman karena uh, jadi begini uh, Bro Rudi Bro Rudi yeah. ini terdiri seperti apa konsep Trinitasnya Oh ini dari kita mulai, ya Ya, nggak apa-apa ini kita nih jam yeah. 12.20 ya Bro yeah. Rudi ini konsep Trinitasnya seperti apa kalau bagi saya dari dulu saya tegas bahwa Tuhan yang saya tembak itu Esa namun di dalam keesaannya, dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu tidak dikatakan Tuhan kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian Tuhan yang saya sembah itu di dalam kejadian satret 1 menjelaskan dirinya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Kejadian satret 2 bahwa ada roh roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air, dan itu Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Lantas kalau ditanya, apakah roh Tuhan itu, Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di wahyu dikatakan dia terang, maka Harusnya ketika rohnya melayang-layang itu bumi langsung terang, tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang bertata di kerajaan surga, dan surga itu terang namun ditutup oleh Tuhan sehingga terangnya tidak kemana-mana. Barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi di kejadian 1 ayat 3. Kemudian hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaptis. Ah, Bapa di surga ada, roh itu bentuknya burung merpati, setelah itu Yesus ada di ah, dalam air ketika dibaptis jadi dari situ saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan Firman-Nya itu menjadi sebuah wujud menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya sehingga pada saat itu kita melihat ada tiga tiga oknum lah wadah ya, Tuhan Bapak di surga roh dan firman itu sendiri nah Apakah ketiga-tiganya satu? Ya, satu. Dia bisa memanggil pulang itu semua. ya, Dan bisa kembali kepadanya semua. Apakah Tuhan bisa uh, menjadikannya lagi? Bisa. Suka-suka Tuhan. Itu dijadikan ketika bumi belum dicipta. Itu ada tiga uju, uh, ter, ter, ter, terjelaskan. Baru ketika Yesus, itu jaraknya ribuan tahun. Dan bisa juga dijelaskan. Nah, sekarang <tuh> Permasalahan setelah Yesus datang ke dunia, orang tidak tahu dan tidak kenal siapa Yesus. Padahal, Bible dengan jelas mengatakan Yesus itu adalah Firman Allah yang menjadi manusia, dan manusianya itu diberi nama Yesus. Kan demikian, makanya ada yang bilang, "Loh, Yesus kan berkata bahwa Dia ada sebelum dunia ini ada." Betul, itulah Yohanes 1 ayat satu. Pada mulanya, Dia Firman Allah, Firman Allah itu kan ada sebelum dunia ini ada. Kan demikian bahkan dibilang loh sementara internetku tidak stabil. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan loh bukankah yes, ciptaan mula-mula? Ya firman Allah itu boleh dikatakan juga ciptaan Tuhan ya. Tetapi bukan ciptaan seperti menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan berkata berfirmanlah Allah jadilah firman. Tidak ada itu. Maksudnya ciptaan di sini adalah bahwa firman itu keluar dari dalam diri Tuhan adalah kehendak Tuhan pemikiran Tuhan yang diucapkan ke dalam dunia ini nah itu yang bisa saya sampaikan agar kita bisa berdiskusi silakan yeah. saya pancing hanya seperti itu silakan ya sekarang saya mau nanya Bapak ini bentuknya apa Bapak bentuknya adalah roh karena di, di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh-roh adalah Allah jadi Bapak bentuknya Bapak adalah roh ya itu ya. ya Nah pertanyaannya lagi kalau Bapak itu adalah roh-roh kudus itu bentuknya apa nah, roh kudus itu bentuknya ya roh <guruh> ini nah. dia nah Bapak adalah roh-roh kudus adalah bentuknya roh-roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk ya loh kok bisa begitu ya ketika Bapak mengutus rohnya kepada Musa itu dalam nyala api kepada Yesus burung merpati. Tetapi Bapak itu sendiri kalau ditanya, rupanya bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, kejadian satu itu pelanan mengatakan demikian. Itulah sebabnya manusia mengatakan dia memiliki tangan, memiliki ini, segala macam. Jadi, Bapak adalah roh yang bentuknya seperti manusia. Ya. Kalau roh kudus, bentuknya seperti apa? bebas sesuai kehendak Bapak Bapak bisa mengutus ke dalam kemana saja sesuai kehendak Bapak jadi roh kudus adalah roh dari bentuk, bapak bentuknya bebas-bebas ya. sama dengan firman firman bentuknya juga bebas tetapi yang paling santer di dunia itu yaitu ketika jadi manusia kalau Yesus bentuknya apa manusia Yesus itu roh bukan kenapa Yesus itu roh atau bukan Yesus yang di bumi dulu itu manusia setelah Yesus naik ke sorga maka dia menggunakan tubuh kemuliaan nah di sorga tidak boleh ada daging maka dia kembali dalam uh, ke dalam diri Bapak kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapak maka firman itu hmm. adalah Bapak di dalam Matius 24 Yesus itu disebut anak manusia datang dalam di awan-awan dengan kemuliaannya loh Ya, nanti, nanti, bukan bukan sekarang. Oh, jadi sekarang. nanti jadi sekarang ini bentuknya roh, ya. nanti jadi manusia lagi. Ya, Firman menjadi manusia, kan Firman bisa menjadi firman manusia. Firman Bro. menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 1, tahun 0 Masehi, tahun 4 sebelum Masehi, ya kan? Kenapa? Kenapa ulang? Tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi, selama 33 ya. tahun Firman jadi manusia. Lalu Yesus diangkat ke surga. Ya. Terus waktu diangkat ke surga, yang diangkat rohnya. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan dagingnya meluruh nah. seperti debu ke dalam bumi karena firman nah. itu mengatakan dari debu kembali menjadi debu. Jadi debu tidak bisa eh, uh, daging itu tidak bisa masuk surga. Itu di mana ada uh, ayatnya kalau tubuhnya Yesus itu meluruh menjadi debu. Kita bisa baca di Kejadian di Kejadian 1 eh 3 ayat 19. Itu kekal, tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun. Ya, tetapi tidak ada cerita Yesus itu dagingnya jadi debu. Bahkan Yesus nah, masih makan betul, ikan. betul, betul tidak ada diceritakan secara hurufiah. Tetapi Yesus mengatakan daging tidak bisa di dalam kerajaan sorga, daging dan darah ya. Hi -hi. Nah, itu kita melihatnya dari situ. Artinya Yesus sekarang di sorga, maka daging dan darah tidak ada lagi di sorga. Kemana baku, dia? Sebentar, baku, sebentar. Ya, sebentar, sebentar, Kemana daging dan darah Yesus itu? Itu sesuai dengan firman Tuhan dia harus debu kembali menjadi debu nah, itu tidak tertulis hmm. tetapi waktu... tersurat eh tersirat dan tersuratnya itu tidak di, di dalam ah itu, itu, itu dalam yang saya mau jadinya. ngomong jadi ya. tersirat ya dia namanya tersurat, tapi tersirat tafsir atau Boleh, interpretasi yaitu nah, adalah interpretasi. Yesus ya waktu cinta daging Firman itu telah menjadi manusia itu ayatnya itu bunyinya Firman itu Logos itu menjadi loh, menjadi daging ya betul ya. karena ah, daging bukan daging, antropon ya ya daging itu kan manusia dalam dalam hal ini si daging itu sendiri uh. itu adalah manusia karena Yesus buktinya faktanya memang tidak tertulis manusia tetapi eh, Yesus bukan jadi hewan sehingga manusia melihat dia berkaki empat kan tidak banyak saksi mata melihat Yesus pergi dari satu desa ke desa lain dari satu kota ke kota lain. Nah itu maknanya ibaratnya kalau kita melihat, wah oh, ini dasarnya bukan bukan manusia tapi daging. Ya memang mau ya. daging apa? Daging ayam kah? Galatia 5 itu, ayat ya. 16 ini buah dari sars. Ya, <tuh> ya sampai ke 23 kan ada sars, ya. ada buah dari sarx, ada buah dari hmm. pneuma kan. Boleh. Kalau boleh dibuka ayatnya biar kita enak bicara. Ya, kalau ayatnya 5 ayat 16. Kita kan enggak buru-buru ini sekarang. Enggak. Kalau misalnya yang bertanya sama Ruta. Ya. Iya. Ya. sudah nah ini ya I say now by pneumati ya walk and desire Sarkos ya, ya. dari sars, ya sedangkan Yesus adalah logos yang jadi sars ya kan Sarkos ya. Ya. ini nomornya sama ya 64 jadi <tuh> jadi Yesus itu adalah firman yang jadi sars. Nah, kalau buahnya sars itu adalah percitraan, perseteruan percabulan, hati tengki hmm. dan seterusnya. Hmm. Nah, tetapi Yesus jelas, walaupun dia FirmanNya jadi sars di dalam Lukas empat ayat satu dikatakan ia dipimpin ya, oleh penemu. Tapi sebentar, jadi, di situ bukan daging mati loh. Maksudnya itu daging di situ manusia. Kalau daging nanti seperti daging yang di pasar itu dia tidak bisa begitu cara melihatnya tidak bisa betul-betul oh, harus betul. huruf jadi kata-kata di dalam Yohanes empat 14 firman menjadi sars itu bukan firman itu menjadi daging katelan bukan ya, ah tetapi betul. firman menjadi sars yang ini nih sars artinya kalau dalam bahasa sehari-hari kan ini adalah hawa nafsu kan dia juga tidak bisa dikatakan seperti itu kalau SARS itu namanya buah dari daging, buah dari jadi kedagingan. Nah, dalam bahasa bahasa kita ya. saat ini kan kedagingan kita, kan kedagingan kita, ya. dan rohanian kita. Saya di situ nanti jadi kita tergiring, seolah-olah kita nggak pandai. Ini tulisannya SARS gitu kan? Ini daging, datang yang "oi oh, daging, daging berarti daging berapa sekilo". Bukan oh bukan, itu. kalau dagingnya ya, satu kilo berapa itu adalah basar tidak lagi. Ya. Ah, makanya ya, itu jadi bukan. makanya itu menunjuk kepada manusia. Jadi, manusia. enggak enggak menunjuk manusia lagi, menunjuk kepada kedagingan. Karena ya. kalau manusia dia akan bilang tidak antropon. Mungkin. kedagingan itu sifatnya bukan benda. Kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan. Ya kata, kata kerja di situ. Adjektif bahanya. kedagingan itu nah. adalah sebuah adjektif. Nah, hmm. saat ini buah dari daging itu, ini noun ya. Yesus Yesus Buah dari bukan daging bukan, ini noun. Ya. ya kan? Jadi Yesus itu bukan bukan sesuatu yang abstrak, dia nyata, dia berarti sebuah benda. Dia ya. Itu interpretasi. Oke. Ya. Interpretasi. Sekarang interpretasi itu, interpretasi, interpretasi. Faktanya sejarah menuliskan Yesus itu manusia. Tapi tidak pernah ditulis Firman itu menjadi antropon. Nah, kita lagi kan? membahas Yohanes satu contoh. ayat 14 dulu. ya Contoh. Ya kan? Contoh. Ketika orang berbahasa itu kan belum sempurna, sekarang itu kalau Paul yang tahu tahun berapa itu diterjemahkan menjadi seperti itu, itu, kan enggak tahu. Ketika itu dibuat tahun itu, bahasa belum selengkap sekarang, itu kan berkembang-berkembang dan berkembang. Uh, enggak pernah berubah ya, dari mulai ayat Alkitab ini ditulis, minus fullnya bahkan yang disalin di Patikanus, Alexander berubah. Berubah. Dari mana berubah, loh. Dapatnya, mulai uh, berubah. Itu teks teks teks Yunani itu mulai berubah. Itu zamannya teks reseptus sebelumnya. Teks, nah, teks itu gak pernah tertulianus berubah. Tahun berapa, tertulianus itu tidak, tertulianus itu tidak, tidak, tidak mengkanon loh, tidak menulis, iya, tidak menyalin itu, loh. Tadi yang mengkanon siapa? <laughs> coba mengkanon tadi, aku dengar kayak gitu. coba, coba iya, sang, dari, ya, dari dari dari zamannya jaman jaman. polikarpus hmm. itu kan murid, ah, muridnya okay, Yohanes kan, Uh, sekitar 100, tahun seratus tahun seratus tahun seratus, sedangkan kejadian ini tahun satu seratus tahun itu adalah waktu yang panjang untuk orang memperoleh kosakata baru kosakata baru tahun satu alkitab belum ditulis loh siapa bilang belum perjanjian ditulis? baru tahun satu itu belum ditulis nah begini seberasap Paul sang ini yang kubilang kekeliruan maka Yesus mengatakan di di ayat Yohanes dua puluh satu kata dia apa lupa saya terus sebentar saya cari nanti ya yeah. Ah, dari Injil ini katanya Injil yang mana sih tahun satu belum pernah ditemukan ada perjanjian baru ditulis Yesus saja masih lagi ya tahun nah. satu masuk, abad ke-1 itu mulai dari tahun satu sampai tahun 33 itu nah, ucapannya belum ya, ada semuanya nulis yang di kanan memang belum ada Tetapi, yang ditulis juga tapi, belum ada siapa bilang dari mana Bro Bro tahu tidak pernah ada bukti satu orang pun murid Yesus sebelum tahun 50 menulis perjanjian baru bro bro tahu dari mana bro enggak hidup di zaman itu hanya asumsi bukan asumsi belum pernah ada, ada buktinya ayatnya. ada ayat ini di... coba bukti, yang mana bukti, tidak pernah ada bukti arkeologi apapun ada perjanjian baru bagian dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang Loh, ditulis perjanjian di tahun baru, satu betul itu di kanon saya nggak bilang perjanjian baru tetapi, ucapan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang dan juga oleh murid-murid. Catatannya ada di mana sekarang? Sekarang kita nggak tahu di mana. Nah, iya, Tetapi berarti nggak ada. Tanya. Jadi, jangan bicara yang nggak ada. loh nggak iya, boleh nah, kita bicara enggak enggak nah, yang nggak ada. Kalau yang nggak ada ditulis, kita nggak bisa pakai. Sekarang itulah, in, itulah okay. sains. Ya, sekarang, science ya. sekarang saya tanya, Paul Zang, Paul Zang bilang bahwa itu tidak ada zaman segitu memang kalau sang dah hidup zaman segitu kan tidak ya nyatanya tidak ada bukti atau tidak ada, bila ada bukti kita aja belum menemukan bisa jadi di Katolik Rom ada surat-surat itu semua nggak ada di Katolik tidak Rom, ada. juga enggak ada, nggak nggak masuk ada. Ke Roma. Oh, saya, oh saya kan tinggal di Eropa nah saya jamin enggak ada Eropa. Eh, nah, saya jamin enggak, enggak ada. ada saya berani bertaruh saya berani bertaruh satu miliar tidak pernah sudah sampai ke semua Uh, apanya seluruh Fatikan itu sudah dijalani oleh Paulus sang? Lo bukan seluruh patikan. Nah, kita cukup masuk perpustakaannya ya dan sudah, kita bisa ngasih. Jangan. Juga asumsi. Enggak, enggak asumsi. Saya kasih satu miliar bagi semua orang yang bisa menemukan percatatan perjanjian baru sebelum tahun eh, sebelum Galatia ditulis sekitar tahun 50-an Artinya dari, nah. dari zaman Yesus tidak pernah ada perjanjian baru itu ditulis. Nah sekarang saya tanya Paulus bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis perjanjian baru itu ditulis yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang ya? Oke sekarang Matius Markus Lukas kita langsung tidak usah Matius Markus Lukas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong? Siapa bilang? Nah si itu bilang baru ditulis kalau dari Yesus artinya tulisan tulisan itu sudah ada. Contoh contoh nih. Pada apakah zaman Yesus Apakah Yesus, Bentar, menulis karena... Yesus, Yesus menulis Alkitab, Yesus pernah menulis Alkitab. Tapi murid-murid, siapa murid -murid. siapa yang nulis? Ya, aku tidak tahu ketakutan ya, ya, itu. tak kan di tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba sama tiba tiba-tiba nah. ya, jangan. Sama-sama asumsi. tiba-tiba ya, kan? bisa. Berarti nah. punya saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Ah, kalau begitu kita pakai bibel <laughs> dong. Pakai. Sebab ada dua Timotius 3 ayat 16 tulisan nah, yang diilhamkan iya, oleh Allah. Berarti nah, diilhamkan oleh Allah kan? Iya. Nah berarti Matius itu tidak ada, Markus tidak ada, Lukas tidak ada. Itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana ya kita tidak tahu. Tetapi nah, Alkitab iya. menjelaskan, Alkitab menjelaskan, Yesus mengatakan sendiri Injil ini katanya kepada muridnya. Nah, kata Injil itu apa definisi Injil? Ya, Injil itu adalah berita baik dari surga. Itu aja. Nah, yang mana yang disebut Injil versinya Rudi Yohanes ini yang mana? Mulai dari uh, perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, berarti waktu Yesus cerita Injil, dia nggak hmm. lagi sistematik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang betul tidak menceritakan nah, iya. Matius nah, iya Siapa yang bilang menceritakan Matius Markus? Jadi Lugas tidak ada. tidak ada tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. waktu Yesus bilang Kenapa? Injil itu bukan nah, perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Loh, ya kan saya tidak tahu, saya tidak hadir di situ. Nah, yang faktanya, yang catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, paulus faktanya kita bisa membaca kitab suci dari mana itu ada? Apakah di Karangkara? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun nah, 50 sampai 60. para murid. Iya. Sudah, benar. Iya. Kak. Nah, Jadi bukan... sekarang menulis dari mana? Para murid menuliskan arti kehidupannya Yesus Matius Markus Lukas nah, Yohanes. Artinya Yesus sudah ada yang menulis. Iya lalu kita Artinya kembali. Yesus sudah ada yang menulis. Kenapa tadi kamu meragukan tidak ada ditulis? Kamu bilang kalau tahun 50 Yesus men saya meragukan kalau itu ditalus, ditulis di tahun 30 di bawah iya, tahun 30 Kalau kamu meragukan kamu jangan usah, ber, usah beriman kepada Bible selesai. Oh enggak saya mengimani Bible yang ditulis tahun 50 itu bukannya sebelum tahun 50 karena, karena tidak saya ada tanya kamu orang lip tahun 50 ke tahun 33 beda waktu 17 tahun Iya lantas mereka langsung di roh kudus setiap hari datang Bagaimana tidak bisa begitu maha itu dia makanya pasti sudah ada yang tertulis sehingga mereka bisa mencet dan itu, itu asumsi murul. tidak asumsi dan itu Yesus itu asumsi turun -turun. Alkitab kan mengatakan juga Jadi turun-temurun dia yang bukan mana? Jayanya. Sebentar saya carikan. Makanya. Begitu cara beli Alkitab jangan memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau kita misalnya kita mengadakan standar ganda ketika orang mengatakan begini sama saya, kamu juga tidak hadir. Ya tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun-temurun. Ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apa-nya, close 28 Dikatakan sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan virus yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Nah, artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu tidak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran itu artinya tahayul dan moyang dan segala macam. Yang, yang ajaran turun-temurun yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan itu bukan oral Torah. Itu berbeda konteksnya. Nah, jadi, gak ada, gak ada cerita itu. Gak nyambung, gak nyambung. Enggak. karena ternyata ada ajaran yang turun temurun. Banyak. "Ya udah, ditanya, ya, juga Yesus. ajaran turun temurun Betul, makanya ajaran hanya wajara 17 tahun. Artinya, ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun-temurun. Turun-temurunnya apa? Apa arti turun-temurun? Apa sih? Ya, di, dari Bapak ke anak, dari anak. Nah, ke cucu sekarang, atau Yesus generasi. ngajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid kepada orang lain dan banyak. muridnya yang nulis kan, nah, berarti bukan turun temurun itu ade, namanya ade nulis, itu saksi. Jadi namanya bukan turun temurun. Ya kalau mena, melawan katanya tidak ada tulisan, aku jadi bingung. Loh, tidak ada tulisan di zaman Yesus nah, tidak satupun yang bilis. nulis. Kita tadi lagi bilang, kita lagi ceritanya, sebentar ya, murid -murid. tadi lagi ceritanya bahwa itu teks sudah diubah-ubah. Ya kan, yang bilang ada. Berarti kamu seperti nah. apa dong? Berarti ajaran Islam benar, kamu masuk Islam saja. Lo bukan Rudi Yohanes. Rudi Yohanes tadi berkata bahwa teksnya itu sudah berubah-ubah, karena kata-kata itu berkembang. Saya bilang saya tidak, tidak ada teks yang berubah-berubah. Saya tidak bilang teks yang berubah, <sarut> tetapi perbendaharaan kata. Maka nah, Tata iya, kalau perbendaharaan katanya berubah, berarti teksnya berubah. Tidak dong, teksnya tetap, perbendaharanya berubah, artinya yang berubah. Contoh, Jadi, contoh teksnya, seperti apa coba? Contoh, Mungkin misalnya, contoh misalnya aku bilang bisa, anggaplah bisa dulu itu, racun ular, racun ular, eh racun, racun, racun, tiba-tiba mm -hmm. bisa itu dapat, mampu, gimana sih? Tapi teksnya mm -hmm. berubah, tidak cetak bisa. Mm -hmm. Artinya yang mengalami per, uh, apa? Contoh, contoh lagi. Nah sekarang kita contoh kata uh, sar saja dengan antropon tadi. Ya apa yang mau dicoba? Apa yang berubah, yang mana? Saks dengan antropon logos berubah jadi sars. Pengertiannya dan kamu tadi pertama membilang daging. Sesudah itu kamu bilang nafsu. Oh bukan, saya Ketika tidak pernah bilang daging tambahan. tetelan Namanya daging. Pengertiannya kita dalam Alkitab: keinginan daging itu bukan daging tetelan Keinginan daging berarti iya. dia bukan, bukan benda. Loh, kalau keinginan, keinginan daging itu jelas noun. Ayatnya sudah jelas. Oke, nah. contoh saya ingin makan. Apakah keinginan saya benda? Haru. Jauh-jauhlah kau, aduh. Kita. Lihat tuh ya, ini apa nih? Ini ada di layar anda ya. Desire of the flash ini noun, ini noun. Saya enggak tanya itu. loh harus Sekarang ini, kalau kita kalau nggak nanti Bunda daspun. Nanti, nanti kita nanti kita debat kusir terminologinya harus sama aturannya seluruh dunia begini. Kok terminologinya? Lo bu, ini memang aturan gramatikal bahasa Yunani begitu. Oke, contoh keinginan daging apa? Contoh keinginan daging apa? keinginan daging itu kecil percitraan perseteruan percabulan benda. benda itu keinginan bukan benda. Loh. ini benda noun udah jelas enggak, enggak. saya enggak mau tahu itu. sekarang kita loh kembali. ya jangan bu, jangan enggak mau tahu nanti kita nanti kamu bikin terminologi sendiri saya bisa. bikin terminologi Aku sendiri nggak bisa, ya, bisa nggak boleh kamu memberi contoh, ya ini ya. aturannya begini ya sudah nah, jadi harus kita contoh. balik Alkitab kita Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia perjanjian Oke. baru itu bahasa nah, Yunani nah, jadi ya. kita harus ikutin aturan nah. mereka Sekarang nggak bisa bikin contoh. aturan sendiri beri contoh saya beri contoh bahwa itu benda keinginan daging Nah, ini apa? Coba. naun saya nggak tanya itu saya ingin contoh anggap saya bodoh saya nggak tahu itu naun-naun penting beri saya contoh keinginan daging apa biar kita lihat benda apa enggak ya saya tunjukkan ayatnya Saya ingin makan makanannya, benda. Iya, The work of the flesh with are sexual immorality. Nah. Tadi ya, ini noun, ini sexual immorality, noun impurity, ini noun sensuality, ini noun. Noun itu artinya kata benda. Ya, contohkan saya contoh langsung. Bindanya juga ini tadi, baru kasih. tadi itu. Nah, ini mau aku lakukan. Kasih dalam kalimat contoh-contoh idolatri Nah ini Galatia 5 ayat 19 keinginan ya, daging adalah ini semua kata benda semua. Ya apa dibuat di situ keinginannya? Contoh keinginannya apa? bacakan layaknya buka biar semua orang tahu. Nah itu idolatri sorcery and test drive jealousy. Itu nah, jealousy. Saya enggak tahu bahasa Inggris tapi saya tahu jelas. Itu benda. Nah, itu noun. Nah itu noun. Benda itu. Benda itu noun. Coba benda ya bentuknya apa? Coba jelaskan sama saya bentuknya apa bendanya namanya gramatikal noun ya itulah noun itulah kata benda uh, cepat lah, saya oke. tahu maksudmu kamu tuh berpikir ah, tiga dimensi ya. harus oke ada bentuk okay. harus ada panjang nah, lebar volume ya, nah, ya, tetapi ya, di dalam ya, gramatikal okay. yunani nggak kenal begitu ya, namanya jealousy itulah kata benda ya, ya, ya, iya ya. makanya nggak boleh kamu bikin terminologi sendiri disitulah kegagalan ya, para teologis ya, para apologet ya, karena ya, dia okay, tidak tahu bahasa nah, aslinya ya, ya, ya, ya, ya. iya iya iya iya terus iya udah begitu jadi yang namanya SARS ya, itu adalah ya, sebuah betul. kata benda ya betul betul betul betul, ya, betul, betul, betul. iya Iya, oke okay, ya, ya oke okay. nah sekarang kita balik lagi nah kalau Yesus itu adalah SARS bagaimana mungkin Yesus juga adalah Pneuma sorry sorry sorry apa Pneuma <coughs> biar lebih jelas kamu Kan yang jelas tadi kan? bilang roh ya kan oh, tadi ya. saya tanya Yesus itu apa Oh itu Yesus adalah roh Bagaimana ya. Sars itu adalah pneuma? Nah, yang Sars itu dimana? Kan tadi, ya, 14, dimana? di mana? tadi Yohanes satu ayat empat Logos sudah menjadi di Sars. Di bumi apa di sorga? Yesus selama di bumi adalah Sars, ya kan? Ya. Terus nah, di surga? selama selama di sorga ini Sars atau pneuma? Nah, aku nanya malah ditanya, coba dijelaskan. Ketika Yesus di Surga gimana? Tuh nggak tahu, saya justru nanya. Ini kan konsep Loh, yang terinitas, oh, yang membedakan di bumi di Surga segala macam kan terinitas. Loh, bertanya malah dijawab dengan ah. pertanyaan. Ayo, sekarang Yesus masih Sarska di Surga? Oh enggak kalau Sars itu sudah jelas, Sars tidak masuk kerajaan Surga. Ya sudah, terus Sarsnya kemana? Sarsnya kemana? Sarsnya tidak pernah menjadi debu, nggak ada. Jadi apa? Apa ya? nggak jadi apa-apa sebab ya, kita masih ada dong ceronggo nggak jadi apa-apa oh bukan karena kata sars itu bukan tiga dimensi yang panjang kali lebar yang bukan <hansi> volum bukan bukan <hansi> lawa <hansi> lawatan apa lagi ini itu nah. bukan lawatan kata beda yang namanya noun ya Aduh. itu bukan panjang kali lebar kali ya, tinggi yes, nggak ada gitu. ini yes, namanya yes, tiga ini dimensi itu, itu. Yang namanya kata benda, noun, ya, noun ya. itu bukan panjang kali lebar kali ya, tinggi. Ya. Yang namanya noun adalah sebuah kata nominatif, ya, kata yang dibendakan. Ya betul, Yesus kata benda, iya, jadi kata-kata sars, kata, kata, -kata sars, kata -kata sars itu bukan kata sepanjang kali lebar ya, kali tinggi ya. yang bentuknya daging ketelan ya, Kata sars yesus itu ya, adalah yesus sebuah benda. kata yang namanya hawa nafsu yang tadi dimaksudkan oleh ya lima. Oh yes, oh ya oh iya, yesus punya hawa nafsu. Oh punya, bukan hawa nafsu kan punya. Dan Yesus ya, no. itu adalah Firman Yesus. yang menjadi hawa nafsu Yesus. yang yang. Oh jadi hawa nafsu, baru tahu saya Yesus hawa nafsu. Loh pada, pada kenyataannya ini sats kok keinginan sachs, sachs yang mana lagi coba nah. ini, ini sats yang mana lagi? Ya, tanya Yesus menurutmu manusia apa kata benda? Yesus itu ad... oh kalau kata benda jelas Yesus nah, itu non nah, nah, nah, nominatif. Loh kata nah, benda juga nah, nominatif. Manusia juga nominatif, antropon ya, itu juga ya. nominatif. Makanya terminologinya harus benar ya, dulu. Ya, ya. Berarti terminologimu salah semua tadi. dari tadi ya, ya, terminologimu ini semua salah. Iya, semua Polis. salah. Polis. Ya, harus okay. diluruskan lagi. Ah, berarti menurut Zah, Yesus itu kata benda atau manusia? Yesus itu adalah kata benda. Ya. Dan manusia Yesus adalah kata benda. Ya. Jadi benda. Yesus adalah benda. Ya betul. Berarti Yesus kata benda dan Yesus adalah benda. Ya udah. Sekarang uh -uh. nafsu itu, nafsu itu kata benda, nafsu juga kata benda. Ya, ya, udah Berarti Yesus adalah nafsu, Yesus adalah nafsu. Kok kamu bilang Tuhan? <laughs> Kenapa tidak bisa jadi Tuhan nafsu? Oh, mengapa tidak bisa? Apa definisi kata Tuhan buatmu? Saya enggak tahu. Oke okay lah, Allah mengganggu. Iya. karena kamu nanti akan melarikan Tuhan. Tuhan di segala iya. Menurut saya Sang Pencipta ada yang pencipta langit dan bumi, yang pencipta jagat Sekarang saya tanya kepada kamu, pastikan Yesus itu nafsu apa Tuhan? Bapak jangan dibarin dipastikan Yesus Loh, adalah. Loh, jangan nanti kita ini begini. Mengapa harus nggak siapa ada yang ada menentukan dia dia harus? Siapa yang mengharuskan? Loh, iya dan aminnya nanti enggak ada. Iya ya dan amin, boleh-boleh saja. Itu kan katamu. Contoh, contoh, bilang misalnya, saya percaya Tritunggal tetapi tidak tritunggal saja yang satu-satunya berarti memang bukan tritunggal kamu percaya semuanya kamu percayai Oh saya bukan percaya saya tidak anti Oh beda ya, namanya ya, tadi benar. jangan salah ngomong saya tidak anti karena nah. tritunggal hanyalah sebuah okay. pemahaman yang tidak sempurna okay. oneness nah, hanyalah sebuah pemahaman ya. yang tidak sempurna yes, unitarian adalah pemahaman ya. yang tidak sempurna okay. menurutmu Yesus itu nafsu atau apa Tuhan kamu bilang kan oneness Tuhan Bapak Saya bukan Wanes nah, nah, Ya, jadi menurutmu Yesus nak satu Bapak? Yesus itu adalah Tuan saya, majikan oh, Tuhan saya. ]mu. Kok nggak nafsumu? Yesus itu selama ah, 33 setengah tahun dia adalah saksi dan dia benar-benar ah, saksi saya. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Inilah, aduh aduh, kukiranya berhadapan dengan apaku berhadapan Nah sekarang aku. saya mau nanya. Yesus itu manusia, manusia bukan Yesus manusia ya, karena di dunia. Yesus itu di manusia dunia. atau Tuhan Ya. ketika di dunia Yesus manusia ada ya. ada dagingnya ada orang melihat ada meraba karena si Thomas memegang lingkaran yang di tangannya Jadi Yesus itu hamba atau Tuhan Iya tahu Yesus itu hamba atau Tuhan Halo Yesus itu hamba atau Tuhan ah kalau itu lain lagi pertanyaannya Yesus hamba atau Tuhan Tuhan, iya. Tuhan, apa Tuhan? Jelaskan. Tuhan, apa Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan Tuhan ya Tuhan Tuhan Master majikan Tuhan, Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan kurios Adonai saya tidak saya mempercaya itu yang saya ya, Alkitab itu... tulisnya begitu lai jangan-jangan-jangan ya, jangan... bagiku Yesus Tuhan Terus ya Tuhan, Tuhan itulah Tuhan Tuhan itulah enggak. Tuhan enggak percaya ayo kita buktikan ya. semua kata percaya. Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan Iya astaga listriku, nge -drop, nge -drop. apa ini setiap malam begini Halo, halo. iya suaraku kedengaran dengaran bagus bagiku Yesus Tuhan semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan Nggak, saya bagi saya Tuhan pencipta alam buktinya sih siapa si Thomas mengatakan theos kurios dan theos itu saya, kalau lewati padang rumput, ya padang rumput saya saya, saya masuk ke masjid nih. Saya masuk ke masjid itu, ya. saya kencing di masjid. Lalu itu ustadznya bilang, "Ya Tuhan Allah, apakah saya Allah?" Mereka bukan-bukan bilang Tuhan, <laughs> ya. Ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, apakah saya Allah? Paul Zhang tidak saya kencing memaksakan. di masjid nih saya kencing Paul di masjid Paul Zhang tidak terus bisa memaksakan tidak kepada saya oh, bukan. Paul Zhang tidak bisa memaksakan kehendak kepada saya tadi Paul Zhang bertanya menurutku Yesus itu apa manusia apa Tuhan saya bilang Tuhan manusia Iya waktu di bumi saya bilang Tuhan kok kamu <tuh. bilang Tuhan <tuh. ya buktikan saya di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan loh apa susahnya membuktikan ini iya, Wahyu apa, mengatakan aja. aku adalah Alfa dan Omega? Jangan itu kok jangan <laughs> Terus gimana? Wahyu itu nggak bilang aku adalah Tuhan, nggak bilang di dalam di dalam di dalam Wahyu Alfa dan Omega itu bukan Tuhan. Jadi Bila apa? lagi Alpha, bilang Omega. aku laku Tuhan, ayah Alpha Omega. Ya Alpha Omega menurut si Paulus yang apa siapa? Ayo coba. Jangan jangan jangan ditanya balik oh, kan jang. saya nanya. Jangan. Jadi, kan? di dalam Alkitab, Yesus itu nah, adalah Tuhan. Ayatnya di mana Aku adalah Tuhan. Tuhan saya katakan Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, apalagi Aku yes, dan adalah kamu. satu." Itu bukan menunjukkan Yesus adalah Tuhan, jadi menunjukkan Yesus apa ya? Aku dan Bapak satu, Yesus sama Bapak itu satu. Ya, satu bagaimana? mana bisa manusia satu dengan Tuhan yang benar aja Paulus sang aneh-aneh aja bisa Yesus bilang sama seperti Aku di dalam kamu kamu di dalam Aku Yesus bilang dalam iya, 19, Yesus, Firman Tuhan di dalam kamu Firman Tuhan dalam manusia ya Yesus aku. Firman Tuhan atau Tuhan loh gimana sih makanya nah, saya katakan Yesus saya katakan, Firman Tuhan atau Tuhan? Tuhan harus pilih salah satu tadi kan kalau definisimu firman kalau Tuhan saya adalah Tuhan Paul sang. Nah Berarti kalau Yesus, didalam, satu, kalau Yesus di dalam kalau Yesus di dalam kamu, kalau Yesus di dalam hmm. kamu dan kamu di dalam aku, Yesus hmm. bilang begitu. Berarti hmm. kamu Tuhan dong. Loh. Siapa bilang Tuhan? Kan Yesus di dalam kamu, Tuhan. kamu di dalam Yesus. Tadi Tuhan. bilang Tuhan. Yesus dan Bapa adalah dan satu, konteks. berarti kamu Tuhan. mengharuskan bahwa Yesus dan Bapa berarti sama kan begitu kan? Lah inilah Paulus enggak paham. Oh, ya. Enggak bukan enggak paham, kita lagi satu cerita literal saja. Ya, satu-satu kita paham, Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, Aku di dalam kamu, kamu di dalam Aku, pahamnya? Itu bukan mengatakan Yesus itu sedang-sedang di surga berbicara, tetapi sedang jadi manusia atau Firman yang menjadi manusia. Paham tidak? Manusia itu bisa, bisa nggak ada seorang manusia di dalammu? Ya bisa lah. Yesus Makan kan manusia, di dimakan begitu? Ketika, sebentar, Paulza. Ketika Yesus bicara, Yesus masih <laughs> di bumi. Sama dengan saya, kalau Sang di dalam apa lagi masih di bumi ini saya tunjukkan nih ya gambarnya nih ya kita sehati kan nggak bukan mana bisa begitu Kok, tadi sehat. definisimu sendiri kan definisimu tadi hmm. kalau aku dan Bapak satu ya ya kan ya. berarti aku sama dengan Bapak sekarang kalau Yesus nah. di dalamku di dalam Rudi, Rudi dalam Yesus berarti kan Rudi sama dengan Yesus nah, kalau Yesus adalah ini, Tuhan berarti Rudi oh, adalah Tuhan kamu menggiring opini kepada orang yang mengiring kalau kamu memberi contoh sang debatas adalah Rudi maka Rudi adalah sang debatas itu harus objek yang sama tidak bisa kau bilang aku dan Yesus itu dua Rudi ya Rudi. Aku dan Bapak ini satu atau dua? Loh, gimana sih? Dua tetapi satu. Nah, sama. Contoh, Yesus kata. dan Rudi, ini dua pasaku. Beda. beda. Kalau mau samakan, sang debater. Saya kan sedang berbicara kepada kamu, saya mengutus sang debater. Sang debater dan Rudi adalah satu. Aku dan Rudi adalah satu, kata sang debater jangan kau bilang paul Zhang dan rudy adalah satu maka paul Zhang adalah rudy enggak bisa sama dengan kau begitu sama dengan para begoders itu uh, pada mulanya adalah kursi-kursi bersama-sama dengan tukang Allah itu dah dua bentuk yang berbeda Yada. Eli Eli lama sabatani Yada. ini Yesus Yada. lagi di bumi terus dia Yada. bilang Eli Eli mengapa kau tinggalkan aku ding Yada. pergilah Yada. si El. Ya, Berarti Yesus A ada di sini, salah? L ada di sini kan? Terpisahkan. Ya, ada, ada yang salah? Apa Berarti yang salah? kan ini ada satu atau dua nih. Yesus-nya halo. di bumi, ya halo. kan? yesus akan kan disalib. Ya, halo. halo yesus disalib. Ya, Elia kan meninggalkan Yesus. Ya. Berarti ada, ada, ada ini ini ada dua atau satu? Paulus, Halo, saya jelaskan. Ketika Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Memang Bapak di mana? Kan di sorga Yesus di mana? Di bumi. Ya sama, kenapa rupanya? Sang debatas ada di hadapanmu digital saya. Saya yang daging ada di sini. Apa bedanya? Kami berada di dua tempat? Yohanes 1 ayat 1 juga berada di dua tempat? Sorry, apa koneksi saya ini kurang stabil? Gara -gara Waktu Yesus ada di salib, ya, ya kan? Elnya ya. kan ada di sorga, berarti meninggalkan ya. Yesus. Ya, terus? Ya, kan? apa salah? ya. Berarti kan ada dua. Iya. Apa yang salah? Iya. Ini ada Rudi di sini. Ini Yesusnya pergi. Berarti ada dua ya. toh, sama aja. Nah, kalau kamu menunjukkan kepada saya Yesus itu adalah sang debaters, saya di sebelah kanan itu Rudi. Paham? Huh? Ya udah. ada, ada dua kan? Iya. Nah, apa yang salah? Ini ada dua, kan? Ya, secara secara ini, udud, iya. saya pun di hadapan kamu secara digital. Sekarang yang kamu lihat, aslinya saya daging. Terus, apa yang salah? Terus, apa yang penting? Konsisten itu namanya. Bilang konsisten? <laughs> kamu bilang nggak konsisten? Kamu bilang yang kamu mau permasalahkan apa? Kamu bilang Yesus adalah Tuhan Allah sendiri, Tuhan-Mu sendiri. Ya. saja definisinya, apa saya juga nggak jelas, ya kan? Ya. Nah, sekarang kata isu adalah Allah dah, begitu ya saya Kita kasih tanya kamu sekarang uh, apa sang sang debater apakah si Rudi yohanes sang debater ada rudy yohanes ya sudah terus apa kami dua kan yang satu secara fisik digital yang satu secara fisik daging kami enggak juga enggak dong kok enggak enggak coba tampilkan gambar saya video saya coba tampilkan. Ya saya tampilkan Terambia udah. Mana nggak ada dia, saya, saya ada di saya kelihatan. Kelihatan. Nah, saya... Sekarang yang di hadapanmu siapa? Saya cuanya, ya. saya ganti namanya misalnya Sang Debater. Siapa yang di hadapanmu? Rudi apa Sang Debater? Yang di hadapan saya adalah laptop yang ada gambarnya Rudi. Ya, Sang Debater, bilanglah oh. Sang Debater. Yang di, yang ada di hadapan saya adalah ya. laptop saya dengan ya. citra, video citra, dari ya. Sang Debater. Ya, Atau Rudi Yohanes, Rudi Yohanes juga ya. Rudi Yohanes ya. ya sudah. Citra saya kan di hadapanmu, terus kami ya, ada dua. Ada dua, ya, kami ada dua kan? Satu, dua dong. Satu digital, satu daging. Ingin hasil daging? Oh, kalau itu dua jelas. Ya udah. Nah, apakah kami terpisah kan? Tidak? Apakah videonya Rudi adalah Rudi? Ya iya. Bukan, videonya Rudy adalah video. Posa. Videonya Rudi adalah video. Ah, harus harus senang supaya jangan tegang, Jadi supaya jangan bingung. itu aja bilangnya. video Loh, saya videomu bukan Paul Sang, videomu adalah videomu. Rudi ya, adalah Rudi, beda. Iya, saya mau nanya nih ya. Kalau visi, video betul, saya, betul, kalau video saya, tiba kalau tiba-tiba video itu video Rudi itu mati, ya kan? Ya. ya apakah Rudi mati? Ya, mati? Ya, terus... Apakah Rudi mati nggak? Tidak demikian yang, juga Yesus yang mati apanya? yang mati yang, yang video itu? Ya, digital, videonya Rudi? apakah videonya Rudi adalah Rudi? <laughs> sama dengan Yesus yang mati adalah bukan, daging bukan videonya Rudi? videonya Rudi ini Rudi bukan? ya akulah bukan. terus apa? bukan? secara fisik memang bukan saya saya yang asli dan nah, ya udah makanya bukan nah, sama Yesus, ya pokoknya bukan fisik. mau secara fisik eh, mau secara apapun bukan ya, sekarang kita balik ke Yesus jadi, ya jadi Yesus jadi, secara, secara fisik Allah bukan secara manusianya Yesus daging selesai tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapak satu jadi Yesus selama 33 tahun di muka bumi Allah bukan Ya, iya juga lah. Ado. Nah, kalau videonya Rudi, nah, ya, iya. jelas bukan Rudi Johannes. Mau diapa-apain? Mau tanya kemana-mana? Videonya Rudi adalah video sebuah Betul. video. Betul. Bukan ya, Rudi. Dia satu, aku dan dia satu. Bukan, tidak Betul. satu, tidak satu. satu kami dua. Video kami ya dua. video, orang ya orang. Nah, nah sekarang ya, ya video itu siapa? Sekarang saya tanya. Apakah di dalamnya video Rudi ada Rudi? Ada dong Nggak ada mana bisa kamu taruh di dalam laptop saya. Loh, yang berbicara siapa? Oh, Loh, kan itu, itu gambar. Enggak bisa. Bisa saya edit juga, bisa komisan. lebih coba edit. Aku lagi gini gini. Tapi bisa, bisa gampang. Lo itu ada ada teknologinya buat ngedit supaya kamu komisan, ya, supaya bisa. mukamu jadi-jadi muka beruang, supaya ya, mukamu betul. jadi Doraemon. Ya, Apakah itu Rudi? Bukan. Betul dengan catatan sudah kamu Edi, oh, berarti kan bukan Rudi. Sekarang Edi bisa saya edit nggak? Fisiknya Rudinya nggak bisa. Jadi Rudi, kalau harus bedain. Rudi itu manusia. Rudi itu Aduh. manusia. Video adalah Aduh. video. Apakah bapak video adalah Rudi? Bukan. Bapak itu adalah roh. Yesus adalah daging. kan sama. Aduh. Aduh. Kalau Yesus Aduh. adalah daging, Aduh. bapak adalah roh. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Aduh. kalau konsepku Aduh. seperti itu. Apakah Rudi yang digital itu bukan si Rudy juga? Buatinya suara bukan. aku yang keluar dari dia. Bukan. Suara Lo suaramu bisa edit bukan? Bukan kan di -edit. Sekarang saya tanya, jujur tergantung koneksimu kamu Kalau koneksi lambat suara suaramu jadi robot, maka bukan suaranya kamu lagi. Bukan, bukan suara saya. mohon hantu belaupun itu tetap suara saya. Bukan. <laughs> Sudah um, um. Ya bukan. Suaramu punya desibel yang berbeda, punya lambda yang berbeda dengan yang ada di video. Jadi itu bukan. Kau bilang itu saya. Bukan oh, dari tadi saya nggak pernah bilang, nggak pernah bilang ini itu bilang kamu. Gak. Ulang lagi saya. nanti. Kenapa aku yakin nggak. Ulangi ini. lagi deh. Karena saya tahu trik ini. Ya. Jadi saya aku yakin nggak akan begitu. Kenapa namanya video, namanya voice, namanya voice di dalam telepon. Itu Dari bukan. awal kamu bilang paru. Suaramu, Rudy. suaramu itu bukan Rudi. Dari bukan. awal kamu bilang Rudi. Enggak, putar Dari lagi Rudy. nanti. Putar lagi nanti. Bukan. Ih, Rudi, bukan Rudi. Saya tidak pernah Aduh. begitu. Saya kasih 10 juta kalau saya ngomong begitu. Aduh. Putar lagi. Nah, lo Kamu manggil -manggil saya Rudi kok. Oh, kamu maksud begitu? Enggak, enggak. Gini. Kalau saya panggil kamu Rudi, saya manggil videonya kamu. Ngerti enggak? Kita ini ada perantara medium yang nah, namanya video. video. saya bukan Rudi. Sekarang kalau saya ludahin nih layar video saya nih, yang ya kamu, ya kan? Misalnya nih, nah, saya ludahin nah, situ, nah. ya kan? Ini kan kamu kan enggak tahu saya ludain kamu kan? Kenapa kalau kamu bilang, Nggak, misalnya ini kan kita cerita nih, ini story ini nah. ya, cerita-cerita nih. Nah. Saya ludahin begitu. Nah. Apakah saya meludahin Rudi? Karena itulah keterbatasan saya, saya enggak seperti Tuhan. Kalau Tuhan ya berarti ilustrasimu itu tidak bisa enggak tidak bisa mengilustrasikan Tuhan. Siapa enggak bilang enggak bisa? Saya balik lagi ya. Saya balik lagi nih ya. Saya meludahi ya, laptopin saya yang ada gambarnya Rudi. Apakah kedua, saya meludahi Rudi? Ya, kamu meludahi Rudi. Yang kedua Paul Enggak dong. Saya, saya, saya tidak dari meludahi Rudi, saya meludahi laptop saya. Ya, namanya ya, ya. bukan meludahi Rudi. ya. Betul. Paul Ya udahlah, biar senang kau. Consang, nah, ya. Yang kamu hadapi adalah videonya saya dan ah, videonya bahasa. saya berbicara ya. dengan videomu. Iya, ya, ya, ya. jadi ya, bukan ya. kamu. Oke, okay. iya, iya. Hmm. Tarik dulu nafas benar-benar aja. Oh, kalau saya dari tadi tenang-tenang justru, makanya saya Aduh. lagi pengen tahu nih cara ah. logik kamu berpikir. supaya jangan pikir, jangan berpikin, jangan membuat terminologi sendiri. Dari nah, tadi ya. yang kamu katakan, semua ya. adalah terminologimu sendiri. Bukan, itu bukan terminologi Rudy. yang benar yang yang yang ada di dalam logika berpikir yang umum Paul Zhang, kamu mm -hmm. bisa putar video kita dari awal kamu menyebut Rudy bro Rudy bro Rudy ya, ya sudah berarti sekarang saya mau tanya ada ada YouTube YouTube kemarin dua hari yang lalu itu sama dengan Rudy enggak <coughs> ya sama lah nah, kalau saya ludahin dua hari yang lalu itu apakah <coughs> saya ludahir Rudy kenapa rupanya sama hmm. dengan kau ketika yang meluda Yesus Apakah meludai Tuhan secara fisik tidak? Karena meludahi Oh meludahi di surga, Bapak di surga kok? Meludahi. <laughs> Pala Bapak, dengar. Ah, ini dia nih kesalahannya para Tritunggal. Kesalahan. Para tiga dimensi ya. kalian. sekarang ya. saya mau nanya, kalau Bapak ya. ada di surga, ya. Kalau saya meludahi, meludahi sosok manusia, menghina sosok manusia Yesus, ya. Ya. kemudian saya ya. dianggap tidak menghina Allah, ya. Bapak, ya? ya. ya artinya ada dua yang terpisah Bapak ada di surga Yesus siapa ada terpisah? di bumi Memang betul iya? betul kan iya. berarti Allah tidak siapa maha besar bilang. siapa bilang tidak maha besar paul tidak sang. maha hadir kalau tidak maha hadir sekarang aku tanya paul sayang ya. sekarang di depanmu sudah ada digital saya saya terpisah loh kami berdua terpisah ya, digital saya di Jerman saya di, di Duri, di Riau demikian Yesus juga ketika kamu bilang dipukuli Yesus jangankan diludai dicambuhi Apakah Bapak dicambuhi kan tidak polsang saya sedang mencambuki Bapak siapa mereka sedang mencambuhi Bapak manusia bisa mencambuh Tuhan ya ya Tuhan mudah mati bisa mati dipaku bisa ditombak justru itu kau mengatakan saya mau nanya ya mati itu apa sih mati itu apa sih Mati, loh kamu, kalau bilang Tuhanku. Tuhanmu bisa mati, tadi kamu bilang Tuhan saya ada nggak terminologi Tuhan mati masa. buat roh? Masa bisa cek, cek, cek, cek, cek. ada ada nggak terminologi Tidak, mati okay, buat roh? Okay. Nah, terus balik lagi mati itu apa? Ya. makanya saya tanya ya. orang Islam bertanya Tuhanmu mati, ya mati itu apa? terminologi sama roh memang nggak ada mati yang terminologi mati roh nggak ada kata mati, yang Emang ada kata iya. mati adalah mati satu Yesus tubuh, ya, tubuh Yesus yang mati kedua yang mati adalah jiwa makanya roh di sorga, tidak roh. pernah bisa mati Bapak jadi di sorga, orang Bapak boleh mati. saja dia menista Allah dia mencambuki ya. Yesus yang adalah Allah ya. tetapi dia tidak bisa melukai dan mematikan karena roh itu adalah roh tidak bisa diganggu ya. dengan yang namanya fisik-fisik ya. fisik ketemu ya. fisik roh Betul. ketemu roh ya Iya Yesus di bumi bukan roh loh Yesus ah, kan ah, daging ah, tadi itu ya kok kan? kamu bilang roh loh oke, yang tadi saya ya, tidak ya, pernah Yesus ya. bilang roh loh Yesus Peruskan kamu bilang roh saya enggak bilang Kemana Yesus sih? adalah roh okay, okay, kamu sudah kebetulan. Allah di dalam Yesus kita sudah adalah roh saja kita, sudah saja. kita ah. sudah saja. biar penonton yang menilai kita sudah saja ya Oke okay, Paul Zhang, saya ucapkan terima kasih saya oh. makan dulu sudah jam 7 oke oke oke selamat ya? merenung dengan semua terminologi-terminologinya ya Nah